Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan membahas tentang penjelasan bangsa samurai Beberapa macam jenis senjata milik samurai Samurai adalah pendekar, katana adalah pedang Kadang-kadang orang sekarang masih salah kaprah menyebut samurai adalah pedang Sesungguhnya samurai adalah pendekar dari Jepang Dan katana adalah pedangnya Kalau ronin samurai disebut pendekar tak bertuan pertama senjata Samurai adalah katana senjata milik Samurai adalah pertama katana kedua wakijasi, ketiga Tanto keempat tachi kelima nodachi Samurai atau dalam bahasa Jepang disebut bushi adalah bangsawan militer abad pertengahan di awal modern Jepang pada akhir abad ke-12, samurai menjadi hampir seluruhnya identik dengan bushi, dan kata itu terkait erat dengan kasatria kelas menengah dan kelas atas. Samurai mengikuti seperangkat aturan yang kemudian dikenal dengan bushido. Walaupun samurai kurang dari 10 dari populasi di Jepang. Ajaran mereka masih dapat ditemukan hingga hari ini, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam seni bela diri model Jepang. Samurai menggunakan beberapa macam jenis senjata, tetapi katana sering disebut sebagai pedang samurai. Adalah senjata yang identik. kadang digambarkan bahwa seorang samurai sangat tergantung pada katana dalam setiap pertempurannya mereka percaya bahwa katana sangat penting dalam memberi kehormatan dan bagian dalam kehidupan karena katana adalah status sosial di waktu zaman samurai apabila seorang anak mencapai usia 13 tahun ada upacara yang dikenali sebagai gen puku Anak laki-laki yang menjalani gen pukul mendapat sebuah wakijashi Dan nama dewasa untuk menjadi samurai secara resmi Ini dapat diartikan diberi hak untuk mengenal katana Walaupun biasanya diikat dengan benang untuk menghindari katana terhunus Dengan tidak sengaja di badannya sendiri Pasangan katana dan wakijasi dikenali sebagai daisho yang berarti besar dan kecil begitulah kata-kata dari samurai pedang Shin Gunto atau sering dikenal Gunto adalah pedang militer adalah nama yang digunakan untuk pedang Jepang yang diproduksi untuk digunakan oleh tentara dan angkatan laut di Jepang setelah berakhirnya para samurai pada tahun 1868 dalam zaman Meiji 1868 hingga 1912 jirah Samurai senjata dan lainnya secara yang berhubungan dengan Samurai bertahap diganti dengan perlengkapan bergaya barat yang dipengaruhi oleh seragam senjata dan taktik pada tahun 1872 Jepang mengembangkan wajib militer sehingga Samurai kehilangan status mereka, dan ditahan selama ratusan tahun sebagai pelindung Jepang Dengan produksinya secara massal pedang gunto menjadi perlengkapan standar dalam militer terbaru di Jepang mengambil tempat pedang yang dikenakan oleh kelas Samurai era Feodal Dalam selama era Feodal pedang gunto digunakan untuk pasukan militer di Jepang dan juga digunakan oleh para samurai modern pada saat itu selama zaman Meiji kelas samurai secara bertahap dibubarkan para Hoitori pada tahun 1876 melarang membawa pedang di depan umum kecuali untuk orang-orang tertentu seperti mantan penguasa samurai daimyo, militer dan polisi sekarang kita menyimak beberapa pedang katana yang diproduksi di Jawa Barat, Cibatu, Sukabumi Pedang-pedang katana ini dari berbagai macam jenis dan dari berbagai macam bahan material baja Tinggal tergantung kualitasnya dan tergantung harganya dan terima kasih sudah menyaksikan di channel persatuan Ronin samurai jangan lupa di like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita dan info-info terupdate penting lainnya terima kasih jangan lupa di akhir video ini kami mengatama ini mengupload mengadakan atau mengetes pedang katana Uh, dengan berbagai macam pedang katana kira-kira ada lima pedang katana yang akan ditebas kerante, paku bambu dan galon dan juga ada pedang Aragon di terakhirnya jangan sampai ketinggalan ya teman-teman terima kasih jadi jangan kemana-mana dulu tetap di channel ini dan jangan berganti dulu agar bisa menyaksikan dan melihat betapa hebatnya pedang katana karya anak bangsa Made in Indonesia Indonesia tidak kalah dengan buatan-buatan uh, luar negeri pokoknya pedang-pedang Indonesia is the best Guys, sup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada katana Wede warna hijau. Ini keseimbangannya lewat pak biar ya, ya. Keseimbangan dalam katana. Eh? Total bilah 80 cm. Panjangan ke dia. Bahan baja per. Ini guys Lewat Peran Aku Biar ada hasilnya. Jadi Diteg? mata bilah, aman kita cek lagi ke pakunya hasilnya waaah ini pertama warna hijau yang sangat tangkai yang dimiliki siapa saja? biar enggak lepas paku nya jatuh. Nih, ya. Mantap sekali bilahnya lihat. tapi ya. PS tanah ya, mantap ini katanya tombol ya jadi bukanya di ini is Sit. kita tes dulu ke kertas ya outdoor ini is jam ke botol 3 piece. Uh, semuanya ya, 3 piece-nya. Mantap. Ih. Uh, mantap Kita langsung ke bambu ya nih, bambunya ukuran besar ya. Bentar guys, kita mundur dulu. Nih. Uh. Ih. Uh. uh. Apa ya, ini tebasannya? Jadi ini tadi yang ditebas juga. Ini. kita coba lagi ke kertas, guys? Kertas basah, kertasnya. Siap? tetap kita coba lagi kok, akuaya. Ntar akuayanya 5 piece Detailnya detail bajanya, baja bohar K340I, tapi ya. I. penyempurnaan dengan cerita deh pedang Eropa Aragon Handel tulang Kita coba dulu ke kertas hmm. Kita coba ke pampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada persia Persia namanya Persia Custom 2020 ini hasil karya hasil tangan 100% manual, handle dan sarung dari kuningan full, full kuningan. Ya, depan belakang diukir. Ya, kita tes ketajaman dan kekuatan handle. Ini cocok banget buat para pejabat pengangguran ya gitulah pokoknya ya nah, coba di deket suaranya Eish, kejam sekali nih Eish, lebih pelan ya kita tes kadar bajanya dulu Brian. ini pakunya ya Eish. satu kali tebas aman ya, mas ya. bro kita tes di aqua 5 ekor ya Satu dua tiga empat lima Kita tes di balok Nah ini ada balok Sayang Kita recah aja Lezat